Hai, di video ini kita akan membahas 10 soal TOEFL Structure Sentence Completion Untuk kamu yang ingin mengerjakan soalnya terlebih dahulu, kamu bisa download soal ini di deskripsi video Setelah kamu kerjakan, kamu bisa kembali lagi ke video ini untuk melihat pembahasan soal dan jawabannya Kita mulai ya Baik, untuk soal nomor satu ini Titik-titik, loom high above the northern and northern eastern boundaries of the expanded city of Tuscon. Seperti biasa ketika kita mengerjakan TOEFL structure bagian sentence completion atau bagian pertama kita perlu menganalisis terlebih dahulu subject verb-nya. Kita coba temukan dulu subject verb-nya ada di mana saja seperti itu ya. Dan nah, di sini bagian kosong ini setelahnya ada kata loom. Nah, loom ini sebenarnya adalah verb. Lalu kita coba telusuri Kembali, kata-kata setelahnya: "high above the northern" itu tidak ada subjek atau verb lagi, and "northern boundaries of the expanding city of Tuscon" itu tidak ada uh, subjek atau verb lagi. Nah, kalau seperti itu, berarti yang perlu kita temukan hanya subjeknya saja karena hanya ada satu verb. Nah, di sini kita coba temukan saja noun atau noun phrase, karena noun atau noun phrase. Adalah yang bisa membentuk menjadi subjek seperti itu di sini. Langsung saja, kita pilih yang hanya noun atau noun phrase ya. Berarti kita eliminasi dulu. Selain yang ada noun phrase saja, itu ada because, itu kan tidak bisa ya. Itu adalah connector, jadi kita coret. Uh, C itu ada noun dan verb, jadi ini subjek verb kita coret. Yang d ini ada connector atau conjunction, lalu ada noun. Ini sebagai subjek kita coret. Jadi jawabannya itu. Oke. Okay. Jadi uh, salah satu tipsnya juga adalah untuk menemukan subjek verb. Ketika kamu menemukan ada preposition seperti of dan of, kamu coret saja. Karena tidak mungkin kata-kata setelah of ini atau setelah preposition ini akan menjadi baik itu subjek dan baik itu verb. Nah, lalu di sini high above the northern and northern boundaries ini, ini sebagai objek kalimat ya, jadi bukan verb dan bukan subjek. jadi untuk soal nomor satu ini, jawabannya adalah A, dan ini adalah materi tentang uh, one clause sentences yeah. di mana si kalimat tersebut hanya terdiri dari satu subjek atau satu verb baik, kita lanjutkan ke soal nomor dua radioactive blah blah blah provides a powerful way to measure geologic time seperti biasa, temukan dulu subject verb ya. Di sini sudah jelas provides itu adalah uh, verb-nya ya. Dan dia memakai s, jadi ini adalah uh, base verb, ya, base verb. Dan kalau memakai s, berarti subjeknya nya itu uh, singular ya, seperti itu ya. Nah, radioactive ini memang subjeknya. Nah, tapi yang kosong ini apa? Sedangkan kita hanya menemukan satu verb, satu subjek ya. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, ya, it, sudah tidak mungkin ya, karena tidak mungkin akan ada pronoun yang masuk ke sini. Lalu, dates, nah kalau dates ini, ini verb, tapi dia base verb juga. Jadi, ada dua base verb, kalau kita, maaf, ada dua um, verb satu ya, yang muncul di sini kalau kita masukkan B, seperti ini bukan juga. Ya. Dating, dating ini sebenarnya adalah noun, kata benda. Penanggalan artinya. Jadi radioaktif dating itu adalah penanggalan radioaktif. Nah ini sebenarnya yang lebih masuk karena dating ini sebagai noun dia bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi subjeknya itu sebenarnya bukan radioaktifnya saja, tapi sebenarnya datingnya. Jadi itu adalah noun uh, un untuk kalimat ini dan noun tersebut noun ini berfungsi sebagai subjek. Oke. Okay. Yang can itu tidak bisa, karena setelah model, can, should, will, would, shall, should, itu harus base verb tanpa S, tanpa ED, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, jawabannya cek, radioactive dating. Oke. Okay. Nomor 3 bla bla bla contain in the chromosomes. And they are thought as the units of heredity. Nah, untuk nomor tiga ini, seperti biasa, analisisnya itu subject verb dulu, ya. Oke. Okay. Subject verb dulu. Kita temukan dulu subject verb mana aja. Uh, contain ini, ini verb. Uh, lalu muncul preposition ya in, coret saja. Karena tidak akan mungkin jadi subject atau verb. And they are thought, ini subject saat ini verb atau verb phrase. Setelah preposition of, uh, coret aja. Setelah of juga coret aja. Jadi kita temukan ada subject verb verb ya seperti ini berarti polanya itu subject verb uh, lalu ada verb. Nah kalau sudah muncul dua verb berarti ini sudah masuk pada kategori multiple clause, multiple clauses. Nah. Paling kita coba tentukan dulu, ini multiple proses bentuknya seperti apa. Uh, karena ada n, ini n itu adalah salah satu ciri, uh, salah satu koordinat connectorsnya. Koordinat connectors itu, selain n, itu ada n, lalu ada so, but, uh, yet, and so, but, yet. Yeah. Um, dan ini sebenarnya Salah satu ciri bahwa kalimat tersebut Bentuknya compound sentences Atau pada hakikatnya Dia akan menggabungkan Dua independent clauses Jadi, jadi dua independent clauses itu Dia hanya subject verb saja uh, Minimal ya Tidak akan ada uh, connector seperti Adjective clause connectors Adverb clause connectors dan lain sebagainya Jadi dia hanya s SV, sv saja yang digabungkan oleh coordinate connectors ini ya. Jadi kalau begitu kita hanya perlu menemukan SP lagi seperti itu di pilihan jawabannya. Dari pilihan jawabannya yang hanya SP itu hanya B ya. Jeans itu subjek, R itu verb seperti itu. coordinate connectors lainnya selain and so but yet, adalah or ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. The benefit Blablabla, the study is that it provides necessary information to anyone who needs it. Okay. Untuk note soal nomor empat, ini seperti biasa, subject for dulu ya, subject nya yang mana dulu, the benefit, blablabla, is-nya ini verb, okay. that ini connector atau conjunction, jadi kalau misalnya kita pakai pola SV, CSV, untuk membentuk multiple clauses. Jadi is ini kita sudah nemu uh, verb yang pertama, that ini connector atau conjunction, berarti yang ini ya, uh, it ini subject, berarti sebelah sini, lalu provides to verb, jadi kita sudah menemukan vcsv, jadi yang tersisa hanya ini saja, s saja, subject saja, jadi sebelumnya ini harus ada, ada subject ya. Nah di sini coba kita lihat dulu apakah ada subjek. Ternyata benefit ini adalah subjeknya. Jadi kita sudah nemu dong semuanya ya. berarti kalau seperti itu, kalau kita sudah menemukan uh, subject verb conjunction connector subject verb berarti kita tidak perlu menemukan baik itu subjek atau verb atau connector. Jadi coret saja dulu semuanya yang bentuknya subjek, verb dan connector di pilihan jawabannya which itu kan connector ya. Kita coret that itu connector, kita coret because itu connector, kita coret. Berarti jawabannya adalah of. Jadi ternyata yang perlu kita temukan di sini adalah preposition of seperti itu. Oke. Okay? Bunda ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. The same symptoms that occur bla bla bla occur with cocaine. Temukan dulu subject verb ya. Kalau misalnya sudah temukan satu subject satu verb coba temukan apakah muncul konektor subjek verb the same symptoms ini adalah subjek ya lalu that ini konektor occur ini adalah verb nah kalau kamu sudah menemukan ada konektor dan langsung verb sebenarnya si konektor ini tuh memiliki peran ganda yaitu sebagai subjek juga jadi kita sudah menemukan s c s v kita sudah menemukan s C, S, V Coba temukan lagi Satu V, apakah ada? Ternyata ada di sini A car Oke, kalau soal Seperti ini, kita sudah menemukan S, V C, S, V, seperti halnya Soal yang di atas, kalau kamu bisa Melihat polanya Kemungkinan besar akan muncul, jawabannya Itu akan muncul preposition kan Seperti soal yang di atas ya Preposition terlebih dahulu Nah, di pilihan jawaban ini yang Masuk ke dalam kategori preposition, itu hanya with saja. Berarti pilihan A dan C kita coret. Seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini, apakah memakai can atau harus muncul subject date? right Nah, jawabannya itu B. Kenapa? Karena sebenarnya verb untuk s ini itu adalah verb phase dari can occur. Jadi ini adalah verb untuk subjeknya symptoms That occur adalah adjective clause yang menjelaskan symptoms Seperti itu Now with vitamins ini itu hanya melanjutkan saja uh, clause dari that occur ini tadi ya Karena vitamins ini adalah objek dari with Seperti itu Kita lanjut ke soal nomor 6 Untuk soal nomor 6 ini Kalau kamu melihat pilihan jawaban seperti ini ya Adanya connectors, lalu adanya noun yang kemungkinan besar dia berfungsi sebagai subjek. Jadi, ini kemungkinan besar tentang soal salah satunya tentang soal adjective clause. Ya, karena adjective clause itu fungsinya untuk menjelaskan. dan nah, di sini ada lebih cepat lihat saja kata belakangnya Ini konsep di sini kan itu noun ya, kata benda. Nah, kalau kata benda ini dia dijelaskannya dengan adjective clause, kalau tidak dengan that. Maka dia dijelaskan dengan which. Ya, dan di sini yang that itu atau which itu hanya yang B saja ya. Jadi jawabannya B. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7 ya. Di soal nomor 7 ini, kita lihat ada bagian kosong. Lalu setelahnya itu ada preposition. ya jadi kita coret saja, ini ada preposition lagi. Kita coret, lalu tiba-tiba ada will Mark necessarily be, itu verb ya, in the final draft oke, okay. nah untuk soal nomor 7 ini um, ini kemungkinan jawabannya adalah C, kenapa C? karena kalau kita lihat ya, what appears di sini itu what-nya itu adalah conjunction yang berfungsi sebagai subjek, ya jadi, what appears, ini what-nya sebagai conjunction yang berfungsi sebagai subjek. Appears adalah verb-nya. Jadi, kita sudah menemukan csv. Ya. Lalu, tiba-tiba setelahnya ada verb lagi. Jadi, kalau kamu menemukan pola seperti ini, csv, selalu tiba-tiba ada v, kemungkinan besar ini adalah noun clause. Karena satu klausa ini, dia berfungsi sebagai subjek. Dan dia berfungsi sebagai subjeknya verb ini. Nah, kejadian yang sama, situasi yang sama, ditemukan di soal nomor 7 ini. Jadi, sebenarnya, what appears in the first draft of the budget, itu adalah satu clause yang disebut sebagai noun clause. Karena noun clause ini adalah noun, yaitu bisa berfungsi sebagai subjek. Dan ini, di clause ini, adalah subjek untuk verb will not necessarily be. Oke, okay, so, the answer is C, seperti itu. Baik, untuk nomor 8, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Okay. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it does not mean blah, blah, blah, it's a good food to eat. Right. Untuk nomor 8 ini, kita lihat bagian kosongnya apa. Um, lalu setelahnya ada apa ya? Setelahnya ada is Is itu kan verb ya Jadi kalau kita sudah menemukan verb Seperti is di sini, Kita lihat dan membacanya ke belakang Jadi untuk melihat jawabannya Coba ke belakang setelah Sebelum V itu kan akan muncul S ya. Lihat di pilihan jawabannya Mana yang muncul S Itu hanya A dan C Berarti B ini coret D ini coret ya. Nah setelah muncul S Kalau dia adalah Dependent clause, ya, kemungkinan dia akan muncul, cek, ya. Nah, di sini ada dua sih, C-nya memang ada n dan ada that, ya. Uh, nah, di sini jawabannya cek sebenarnya. That it that it is a good food to eat karena dia adalah adjective clause yang menjelaskan food di atas, seperti itu. Oke. Okay. Baik, kita lanjut ke soal nomor sembilan. A need for space law to include commercial concerns has been recognized in as much, blah, blah, blah, been expanding drastically in recent years. Oke, okay, seperti biasa, lihat dulu yang dikosongin ini apa, lihat sebelumnya, sesudah ya. Nah, sesudahnya ada been expanding, berarti ini adalah verb ya, nah lihat ya, mundur lagi seperti biasa bacanya mundur setelah verb ini yang akan muncul uh, subjek ya subjek lalu kita lihat pilihan jawabannya. subjek itu kan dia pasti noun kalau tidak noun dia akan berbentuk noun phrase ya nah di sini yang langsung muncul noun itu hampir semua kalian jawaban tapi kalau dilihat dari struktur kalimatnya kita sudah melihat ada ber ada beberapa subject verb, ya. A need, subject, um, concerns, oh, maaf. Beberapa subject, ya, seperti... Um, ya, di kalimat ini sudah muncul beberapa subject verbs, ya. Nah, seperti a need, ini adalah subject lalu has been recognized to verb. Nah, jadi kita sudah nemu nih satu subjek satu verb. Jadi kemungkinan besar akan muncul conjunction subject verb. Jadi yang tadi kita analisis itu adalah dependent clause-nya. Jadi setelah atau sebelum subject ini kemungkinan besar akan muncul conjunction. Yang muncul conjunction itu hanya C dan D ya. Berarti yang A dan yang B kita coret. Ini adalah conjunction. Yang muncul setelah conjunction itu harus subjek ya. Nah, yang C ini dia malah muncul verb. Jadi ini salah. Jadi jawabannya delta. Ya, karena S ini conjunction, the commercial launch industry ini noun, noun phrase. Berarti sebagai subjeknya, ya, has di sini sebagai verb. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 untuk soal multiple ini kita lihat dulu ini ada bagian yang kosong. Oke, okay. setelahnya itu muncul unsafe. Unsafe itu noun. Jadi kalau ada noun yang berada di paling ujung suatu kalimat itu biasanya menjadi objek. Nah, kalau objek berarti yang kosongnya ini kita tinggal lihat mundur saja. Sebelum objek itu akan muncul verb. Semuanya di pilihan jawabannya ada verb ya. Oke, okay. tapi kalau dia menjadi clause, maka sebelumnya itu kan muncul subjek. Yang C ini kita coret dulu. Oke. Okay. Nah, biasanya untuk kalimat kompleks seperti ini, itu sudah pasti akan muncul dependent dan independent clause. Nah, coba kita tentukan apakah si kalimat yang kita coba jawab ini adalah dependent atau independent clause. Nah, kalau kita lihat kalimat sebelumnya, ini ada dua konektor seperti ini ya, that dan when ya. Nah, salah satu konektor ini sebenarnya adalah konektor untuk jawaban yang benarnya. Jadi, sebenarnya jawabannya itu adalah B, karena konektornya itu adalah that ini, untuk B ini. Jadi, sebenarnya ini adalah that it had been. Nah, yang muncul di tengah-tengah ini, ini adalah adverb clause. Oke, jadi untuk nomor 10 ini jawabannya B. Ini adalah referensi buku dari 10 soal TOEFL yang sudah kita bahas di video ini. Kamu bisa coba cek juga video ini untuk melihat pembahasan 40 soal TOEFL structure. Mudah-mudahan bermanfaat. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.